saya ada di Yamaha mengar motor Cibinong ada Yamaha WR 155 R supermoto loh pakai jok custom MB -tech lagi nggak pakai lama, wuih gaskan, nah nyampe juga Om Rey, Wah wow, nyampe ya Om, gimana Om, enak nih Om yang yang trail ya? Ini yang trail Katanya ada yang supermoto Bisa kita bikin supermoto om Bisa. Nanti kita lihat ya om ya Ada deh Ya makasih om Ya Wah oh, ini motor yang udah dimotif Nah ya? ini om motor Yamaha WR yang udah dimodif Salah satu yang berbeda ada di dealer kami di Yamaha Mekar Motor Cibinong Ibaratnya udah full custom karena konsepnya supermoto kita ganti velgnya depan belakang dengan ukuran uh, depan itu 300 uh, belakang itu 350 jadi diameter ringnya uh, 17 inch dan untuk knalpotnya sendiri juga kita ganti dari knalpot standar uh, kita ganti dengan knalpot RSS exhaust juga jadi ini sudah include dalam paketannya juga oh, oh gitu. nah ini ya. di samping sini ada cover engine terus ada cover engine bagian bawah juga jadi ini udah termasuk dalam paketan super motor dan selang, selang radiator sendiri juga kita sudah ganti jadi ini karena ada beberapa konsumen yang pengennya request warna biru, warna merah, warna hitam jadi kita juga ganti dan ini ada tambahan dari motif reguler itu enggak ada aksen dekal ini kita tambahan sendiri jadi dekalnya kita Uh, sudah ganti juga dengan ketebalan sekitar 500 mikron. Dan untuk guard sendiri juga, kita sudah ganti. Karena motor supermoto itu, stangnya lebar, kita harus kasih guard agar tangan kita kelindung. Oh, yeah. Dan untuk handbrake atau lever guard kopling kita juga udah ganti yang fleksibel kalau dia jatuh apa biar nggak rusak nggak patah. Sorry. Dan untuk lampu depan sendiri kita juga sudah ganti pakai lampu LED enam mata biar terkesannya lebih elegan dibanding lampu standar. Dan mungkin ada bracket belakang karena motor trail pada umumnya. Tidak ada pegangan untuk biasa kita mindahin motor, Om. Biar kita bisa masukin tangan sini buat ngangkat-ngangkat motor atau pindahin. Makanya kita kasih bracket behel sini. Dan untuk di bagian kanan sendiri ada, kita namainya radiator guard. Untuk ngelindungin radiator pada saat kita jatuh biar nggak bekok Dan yang kedua, ngelindungin thermostatnya juga. Nah, ada lagi satu, Om. Oh, nah, berani. ini joknya nih. Joknya juga kita sudah custom, bikin seperti motor special engine, dan kita bikin dua warna, Om. Karena saya mikir kalau kita sudah modif semua, tapi kalau jok masih kelihatan Tuh. standar, jadi tampilannya kurang manis, akhirnya kita di akhir tahun ini ada tambahan kita modif jok lagi, Om. Kita kena hujan, biar nggak licin aja sih Om Makanya kita nambahin iya, biar list, -list Biar nggak slip ya Mas Om. Iya wow. Tapi saya tahu nih yang buat nih joknya nih Wah. Saya kenal nih Yang kenal ya Om? Iya, ini buatannya Ahmed pasti nih Oh iya, kebetulan Bang iya. Ahmed kan teman saya juga Jadi saya banyak diskus sama ah. Ahmed Sip lah Kalau terkenalnya di luaran, di iya. balapan juga akhirnya kemarin kita diskus, jadi nih joknya seperti ini dibikin modelnya uh, dua warna, ada aksen-aksen merah dikit. Kebetulan saya dari MB tag nih om. Wah, Wah. Orang, kan saya orang MB, MB teh, teh, teh, saya tahu makanya apa? Ya, jadi memang <laughs> produk joknya MB tag ini sudah teruji andal kualitasnya di dunia otomotif membaik di mobil maupun sepeda motor. Nah, Om Rey nah. kebetulan yang kita lihat ini hmm. bahan mbtech khusus sepeda motor yang dinamai Embitech Riders Cruiser. Motifnya itu serat karbon dan bumbunya teknologi anti slip. Jadi walaupun Om Rey bilang ditambahkan ini ada bahan Embitech oh. Rider ini makin, makin keser. lengket ya, nah, makin lengket. Nah, kalau kena air ada namanya formula antimikroba di panas. di sininya di kulit jok ini. Iya, itu ada anti UV-nya. Jadi dia kena panas itu warga terlalu Panasan tidak... pantat biasa kan tuh orang-orang kalau motor karet kulit ya. joknya enggak bagus kena panas biasa duduk gitu kan kita ya. kepanasan. Ada itu... sih sedikit panas tapi tidak sepanas yang belum ada biasanya karena ini. ada anti UV tadi Betul. ya. Betul. Jadi warnanya juga lebih long lasting. enggak ya. hmm. lekas bubar sama itu. Lebih enak itu MBTech tuh di atas ratusan warna, mas. ratusan warna. Iya ya. om. jadi mau punya dekal warna apa aja nih enak. Berarti kan ini kayak dekal ini dia by request nih om. Iya. Bisa dong berarti kita request warna, bisa, bisa apa ke bang Amed bisa, langsung ya. Bisa ke bang Amed. Hmm, lah. Jadi nggak usah takut semua enak. untuk masalah kulit jok apa segala macam Embitech pasti ada semua. Ada semua. Nah, om Rey, nggak apa-apa saya nanya nih. Udah kebayang dari harga yang versi standar ya. Ada sekitar penambahan dari full variasi yang kita sudah ya. tadi review. Ada penambahan sekitar 11 juta. 11. Tapi empat aslinya dikasih? Oh jelas. Jadi rimnya dapat dua om. Jadi misalnya ya. uh, om nih beli om pengen trabas tinggal ganti rim lagi yang satu. Jadi rim yang satu pelet yang satu itu sudah ada disc brake sudah ada oh. gear. Jadi benar-benar kita buka as roda aja langsung kita masukin jadi benar-benar VNP -benar kalaunya dapat dua nya dapat juga barang-barang pokoknya -barang. yang diganti seperti part-part standarnya konsumennya dapat ya. selain orang bisa cash kedua bisa kredit juga Oh jadi kita menggunakan konsumen biar dia beli motor nah, langsung udah full modif dia bisa nyicil juga menarik tuh ya. menarik sangat menarik om Mungkin di video-video sebelum Om, kita belum pernah ada jok, karena yeah. ini juga yang baru uh, Untuk sekarang, jok pun juga kita kasih penawaran, bisa request warna yeah. Mau coraknya apa, silakan jadi benar-benar by request Bukan dekal saja, jok juga kita kasih request Nah gitu, saya mau pamit dulu, pulang Tapi sebelum pamit, oh, saya mau ngomong dulu Om oh, siap? Besok-besok ke sini, langsung buka jaket dong, Aduh. jangan jangan pakai jaket saya kan jadi malu tadi ngomong Jok pura-pura tahu padahal ada alinya ya <tuk> sengaja soalnya kita dapat info dari Mas Samet coba Om oh, main itu temuin Om Re Ada tuh di sisi sana yang baru bikin ya saya nyamar dulu dong misalnya ngepreng loh tapi siap YouTube, siap ya, siap siap siap tadi udah pura-pura kayak ngerti Jok padahal ada alinya so, ya, tapi om. udah mbak penjelasinnya semoga menginspirasi buat ...mengguna Yamaha QR15 Mask lainnya, dengan ada MD-Type, dan semua modifikasi yang dikerja dikerjakan oleh Yamaha mengerti binom. Terima kasih, Om. pamit Siap.